Baiklah persahabat untuk mengembani santai malam minggu kalian saat ini Bang Ibn akan menyuguhkan vitamin bahagia dari Leslor Family Langsung di kabar pertama mendapatkan judukan vitamin ya Masya Allah luar biasa membahagiakan sekali untuk kita semuanya Terlihat ada Bibi Guzel dan Bibi L Persahabat ya Bang Fatih baru bisa main Tentunya di rumah Saka ya Di rumah Dinda How untuk menjenguk adiknya Bareng sama Mama Yu, Aduh Masya Allah Makin ganteng, makin keren, makin saleh, makin menggemaskan Abang Fatih. Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya, tadikun Hakaniyati mengatakan, Masya Allah, seneng aja, lihat OTD Abang Fatih kesayangan. Setia selalu semuanya, amin, ya robbal alamin, Masya Allah tuh. Persahabatnya outfitnya BBL selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Kemudian, juga selanjutnya dari Leni Azleni, stylenya anak gue emang gak ada lawan. Masya Allah, nah luar biasa semuanya. Salfok dengan outfitnya BBL malam hari ini yang makin keren, makin kece, makin cakep. Masya Allah, mudah-mudahan BBL juga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada cedukan lain kali ini. Ada video nih, Papa Bilar yang lagi dikagetin oleh... Papapnya Guzel ya, ada aja nih Kelakuan tentunya selalu Membuat ngakak atau bahagia ya Ternyata Papa Guzel Ini belum tahu nih Kalau Papanya Fatih, itulah ya. Masya Allah Saya selalu, mudah-mudahan ya, Selalu diberikan Kelancaran, kemudian segala Apapun yang dilakukan oleh Leslor malam hari ini Makin bangga dan pasti makin kagum Dengan Leslar, begitu banyak orang-orang baik Yang tentunya mensupport, mendukung, dan selalu mendoakan yang terbaik Dan kita lihat juga Ben. Begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan juga Diantarnya persahabat dari akun Steve Loman Mickey mengatakan Bilar latah lucu ya katanya itu Ada juga tanggapan dari Jenny Putri 1 lagi pada kumpul memayu nengok bayinya Dinda sama Ray, Katanya itu bersahabat Malam hari ini, malam minggunya Ini lagi pada kumpul di rumahnya Ray Bayang dan Dinda Hau Untuk menjenguk bayi atau anak kedua dari Dinda dan Ray Masya Kemudian juga selanjutnya kita lihat Cidukan Bunda Lesti bersama Kak Faris Suhada Ini juga bakal ada kejutan Something cool is coming Bakal hadir kembali Kejutan, surprise yang akan disuguhkan oleh Bunda Lesti Mudah-mudahan tentunya bisa booming, bisa trending buat single terbarunya Karena kita yakin, Leslar Entertainment akan bangkit kembali dengan semangat dan wajah yang baru pastinya Doakan saja persahabat yang terbaik Kemudian juga selanjutnya, kita lihat di postingan ini Ada kalimat komentar yang diberikan oleh Endang Sulistina Masyaallah terberakallah bismillahirrahmanirrahim semoga lagu terbaru guna lesti bisa booming trending amin ya robbal alamin begitu banyak doa doa yang diberikan kemudian juga selanjutnya kita lihat di storynya kak mary persahabat jadi sini ada sebuah pertanyaan dari para fans Ci, enak nggak lagu barunya lesti kita lihat nih jawaban dari kak mary Enak banget, merinding banget dah pokoknya Jangan dengar pas malam Jumatnya Kidding, luar biasa, bagus banget nggak ada lawan, wow Ini langsung pernyataan dari Kak Mary Yang sudah tahu Lagu terburunya Lesti Kejora Makin gak sabar untuk menantikan kejutan Single barunya Bunda Lesti Apalagi model video klipnya Itu adalah rangga azab Makin membuat kita nggak sabar Menantikan, menyaksikan Kejutan yang akan disuguhkan Laszler Entertainment Mudah-mudahan sahabat malam hari ini Kita mendapatkan kabar Bahagia dari Laszler Family Terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya Kabar bahagia dari Laszler dan Bilar Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi ucapkan. terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh